kita makan nasi goreng di puasa ya mari kita makan Ini udah Ini Malam, bagus Jangan <laughs> Itu mainan mobil aki saja, tapi kayaknya kayaknya memang pedas. Tapi siapa? kamu mau ya sebanyak tangan ya, Ayo, ayo! kita ini udah